Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube home Studio. home Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Episode ini super spesial. Head of engineering-nya dari dailysocial.id berkenan hadir, Yohanes Adinugraha. Ini sahabat saya nih, saya panggil kok Yohanes ya. Kok apa kabar nih? Halo, apa kabar Meli? Apa kabar semua? Nah, saya Yohanes dan saya Angkatan 2002 nih. nah eh, Sekarang saya lagi kerja di daily sosial nih dari sosial ID. Nah, di sana eh, mungkin eh, kita eh, langsung cerita tentang daily sosial atau bagaimana? Oh iya dong, Kok. Kini kepo banget nih pengen denger pengalaman Kok Yanes di bidang IT ya. Silahkan, Kok. Okay. Ya, ini uh, untuk Daily Social ini uh, adalah uh, sebuah perusahaan yang sebenarnya uh, memper, uh, memperkenalkan uh, dunia startup sama dunia teknologi dan lifestyle yang digital ya, itu uh, kepada uh, masyarakat ya. Dan dia itu uh, banyak sekali uh, menelurkan pertemuan-pertemuan uh, antara UMKM ataupun uh, startup kepada investor-investor Ya, jadi uh, ini adalah sebuah situs yang tidak hanya news ya, tapi juga uh, memberikan ekosistem kepada uh, apa masyarakat terutama di Indonesia untuk bisa mengembangkan bisnis-bisnis kreatif hmm. seperti itu. Berarti banyak anak muda di dalam DailySocial.id. Banyak banget kan, anak oh. muda di situ. <laughs> Kalau Koyanes kan pegang Head of Engineering, nah itu kerjanya apa nih kok? kalau head of engineering itu uh, sebenarnya adalah deputinya dari CEO ya jadi untuk sekarang kan belum ada CTO nya hmm. jadi uh, CEO itu di bawahnya ada tim produk dan ada head of engineering nah, head of engineering itu adalah sebenarnya seorang yang berpikir outward looking untuk uh, bisa memikirkan bagaimana produk itu ditelurkan dalam teknologi jadi uh, termasuk diantaranya membuat produk-produk ya uh, beritanya media kemudian uh, kita ada hackathon dan incubation kita bikin platformnya kemudian direktor direktori, -direktori uh, untuk startup dan banyak lagi jadi produk-produk uh, yang kita, uh, kita buat itu uh, under uh, supervisi dari saya jadi gitu. hmm. hmm. dalam tim ya kok BIO dalam tim, tim banyak. Kalau WFH kayak gini gimana kok? Ya, kebetulan ini, uh, jadi uh, bos tuh dan teman-teman itu, teman-teman dia ya. Hmm. Dia itu udah berdiskusi itu. Pada waktu dulu itu, bulan uh, Maret 2020, itu kan uh, mulai pandemi itu naik. Hmm. Nah, pada waktu itu, sama teman-teman mereka bersepakat untuk WFH semua. Nah, kemudian setelah beberapa bulan WFH, eh, luar biasa ya, jadi kita performa agak turun. Dan kemudian sampai hari ini mereka itu masih uh, senang ya untuk WFA gitu. Jadi, semua pekerjaan ada di rumah. Uh, paling ya memang uh, tim tuh sepingin, kadang-kadang uh, kepingin hadling ya, jadi ketemu uh, sekali sebulan gitu-gitu. Tapi, uh, officially sebenarnya kita WFH sampai hari ini. Gimana nge-koordinir uh, tim nih kok di kondisi WFH kayak gini? Kan mungkin komunikasi harus gimana gitu? Oh ya yeah. Jadi komunikasinya itu uh, sebenarnya ada kendala-kendala komunikasi sih. Hmm. Terutama kadang-kadang ada butuh uh, apa diskusi-diskusi uh, uh, yang detail ya. Kadang perlu gambar di papan tulis itu jadi nggak bisa. Hmm. Nah itu kadang-kadang itu memicu banyak ya Tapi uh, itu sudah... Bisa ditangani lah untuk sekarang. Semua teman-teman uh, tim juga pasti suka cita untuk pekerja seperti ini. Uh, tapi uh, oke, okay, jadi uh, kita itu uh, menggunakan Scrum. Namanya jadi uh, sebenarnya bukan Scrum banget sih, karena kita itu uh, memberikan update di pagi hari dan sore hari. Tapi bentuknya seperti Scrum uh, uh, stand up meeting ya. Jadi uh, kita selalu saling update komunikasi sangat banyak ya pake Zoom gitu loh Nah itu mungkin yang menjadi tantangan kita ya untuk bisa bekerja secara online Kalau tren teknologi kok yang saat ini menarik ya, atau yang lagi dikerjakan sama dailysocial.id menarik buat anak muda apa nih kok? Iya jadi oh, teknologi ya teknologi itu banyak banget sekarang ya terutama teknologi open source ya jadi Uh, kalau misalnya teman-teman mau kerja di perusahaan korporat itu sebenarnya java itu lagi naik banget jadi java itu tertidur tadinya kemudian uh, python jadi uh, bahasa teman nomor 2 kemudian javascript naik, diin python tapi java itu tiba-tiba naik lagi jadi java naik itu karena dia memang sangat handal jadi cepat banget prosesnya dan dia bisa bersaing dengan javascript Nah, kalau misalnya teman-teman kepingin uh, bekerja di korporat, uh, perkuat Java. Tapi kalau misalnya bekerja di perusahaan kreatif, biasanya mereka itu uh, lebih memilih uh, teknologi lain. nih Teknologi lain itu ada macam-macam yang lagi bangun. nih Pertama itu Golang, bahasa Go yang dari Google. ya Yang kedua itu adalah JavaScript yang termasuk Node.js, kemudian React. Nah, itu mereka naik. Nah, kalau di dunia uh, apa komputer uh, science itu ada yang namanya Python. Hmm. Nah, itu teknologi-teknologi uh, tersebut memang nggak diajarin di kuliah mungkin ya. Tapi uh, itu teman-teman uh, uh, saya sarankan untuk uh, punya sebuah passion untuk bisa belajar sendiri karena biasanya bahasa pemrograman itu laku juga karena uh, lebih mudah dari Jawa, jauh, Java gitu. Hmm. Nah, jadi uh, Teman-teman bisa uh, apa, uh, mengeksplorasi ke sana, dan itu mudah sekali. Harusnya uh, jadi sekarang, teknologi sudah seperti itu sih. Nah, tadi ngomong-ngomong soal passion, gimana nih? Kok supaya passionnya itu dari dulu sampai sekarang masih sama IT? Waduh, uh. sebenarnya <laughs> gimana ya? Iya, sebenarnya passion IT itu kadang ada yang gede ada yang gak gitu. ada yang memang benar-benar secara lahir memang uh, lo memang cinta sekali ya dengan IT ya. Uh, Kalau saya kan dari dulu cinta tapi nggak cinta banget gitu. Oh. <laughs> uh, tapi uh, sebenarnya uh, katanya habit dibel dalam 20-21 hari kan. Nah itu dulu Pak Daniel juga pernah cerita itu sebetulnya. Nah, itu uh, kalau misalnya kamu memang kepingin uh, passion dengan IT itu adalah uh, sering berlatih tiap hari dan jangan dibawa stres. Nah, sebenarnya pada waktu sudah 21 hari itu lebih kamu itu sering nulis, sering ngulik. Itu uh, kamu akan uh, ada enjoyment sendiri sih untuk bisa mempelajari IT gitu. Jadi uh, untuk passion itu uh, memang ada orang yang dilahirkan untuk sudah punya passion ya langsung ya benar-benar cinta sekali. Jadi uh, dulu saya punya seorang teman dan dia itu uh, seorang uh, data science yang hmm. luar biasa ya dia S2 di Taiwan dan dia dat uh, waktu datang uh, di tim kita itu sangat meluap-luap ya jadi orangnya gits banget dan dia cinta semua dia kalau kita ngobrol tentang data science tuh dia cinta sekali. Hmm. Tapi uh, kita harus menyadari ya Bapak, uh, nggak semua orang seperti itu ya. Ada orang yang ya, memang suka sama programming, tapi ya enjoyment-nya mungkin uh, kamu adalah uh, pemancar tebing gitu. Atau uh, bernext, uh, go as at next day -day, gitu kan. Soalnya teman-teman uh, di kantor juga ada yang seperti itu. Dia sangat programming programmingnya, tapi dia itu senangnya go as next teda gitu loh nah itu menjadi tantangan kita tersendiri ya ketika kita itu sebenarnya punya sebagian hidup kita itu cinta sama hal-hal lain gitu jadi nggak cuma programming tapi kita balik ya seperti dulu Pak Daniel pernah bilang itu ada namanya apa kebiasaan yang baik itu diciptakan dalam 21 hari ya jadi kita bisa mendisiplinkan diri kita jadi kita bekerja dengan disiplin, kita belajar dengan disiplin, dan kita itu punya waktu yang disiplin ya untuk belajar gitu ya. Jadi pada kebiasaan yang baik ini, jika kita bekerja dengan baik ya, adalah melakukannya secara terus menerus, kebiasaan yang baik itu akan menjadi bagian dari hidup kita gitu. Jadi Suatu saat kita itu, uh, jadi uh, kita terbiasa ya untuk uh, belajar, ngulik. kayak yeah. oh, Anes, gimana nih kalau kita sekarang kan trennya itu uh, kita ketemu dengan inovasi dan digital lifestyle. Kira-kira nah, kita menghadapi itu harus gimana? Inovasi dan digital lifestyle ya. Uh, jadi untuk sekarang itu kan uh, namanya teknologi itu cukup banget ya. Seperti kemarin itu, uh, saya itu ada dapat sebuah uh, apa uh, penawaran untuk kerjasama di perusahaan ya jadi tapi masih baru IT kita mau IT ya jadi dia ya itu uh, menawarkan untuk bisa kita connect blockchain nah jadi itu apa ya sebuah tantangan ya selama seumur hidup tak hmm. pernah belajar blockchain nah jadi uh, memang uh, dunianya sudah segitu besarnya segitu luar biasanya ya ada IOT, sekarang robotik juga udah luar biasa, kemudian uh, computer vision, kemudian ada data science. ya Kita nggak bisa menguasai semuanya, tapi uh, yang sesuai dengan industri kita seperti apa. Nah cuma kalau kita uh, hanya dari lulus, kemudian kita itu uh, hanya mengandalkan ilmu dari waktu kita lulus itu nggak bisa. Uh, ada kata-kata yang mengatakan bahwa tiap 2 tahun itu sebenarnya teknologi berubah. Nah, jadi uh, kalau kita misalnya bekerja di IT, di uh, IP, kita harus apa ya? Sita belajar. Jadi uh, benar-benar kita itu ingin uh, tahu gitu. Kalau ada apa-apa tuh ingin tahu. Gitu. Dan sering sekali uh, tiap hari sisihkan waktu untuk membaca. Itu yang mungkin jadi tipsnya. Apa nih kok yang lagi baca? Uh, untuk sekarang sih saya lebih banyak mengatur tim produk ya. Jadi uh, sekarang lagi belajar itu uh, lebih ke product management. Uh, itu, product vision, dan lain-lain itu. -lain. Kemudian, ya product management lah, seperti itu. Sebenarnya kalau kerja dalam tim seperti itu yang paling menarik apa sih, Kok? Kerja dalam, dalam tim itu menarik. Kan sebagai uh, ini ya, kepalanya ya. Yang iya. nak menghadapi anggota Sebenarnya ini. lebih uh, sebenarnya lebih banyak tantangannya. Oh. Tapi enggak, pak sebenarnya ada enjoyment sih karena uh, kamu akan melihat bahwa teman-teman uh, kamu itu sebenarnya membantu kamu gitu loh. Jadi uh, begitu kita ngobrol makanya kalau misalnya dalam bekerja di dalam tim kita kan kadang-kadang di -kadang ya kita uh, suka kerja sendiri. Tapi kita itu uh, harus ingat bahwa ada teman-teman kita, kita harus sering berkomunikasi. Nah pada waktu berkomunikasi itu kita tahu bahwa teman-teman kita tuh dukung kita setelahnya. Nah itu yang bikin kita itu semakin happy ya kerja di dalam tim ya. Nah, dan uh, apa -apa, ketika kita melakukan integrasi, misalnya sistem ketemu sistem dan yang lain uh, sistem A itu dikerjakan oleh teman kita, kita ngerjain sistem B itu biasanya terjadi komunikasi-komunikasi komunikasi yang asik, gitu. nah itu yang bikin dinamika kita luar biasa dan kita nggak nanggung semuanya itu. Jadi kalau kita belajar bahwa sistem itu lama-lama makin besar, nah waktu semakin besar itu kita nggak bisa kerjain semua sendiri, gitu. Dan pada waktu lihat ada yang mem-backup kita itu seru. Gitu. Kalau buat teman-teman yang belum lulus nih misalnya, sedang ngerjain tugas akhir, TA. Ada tips and trik nggak kok supaya tetap semangat nih dengan kondisi pandemi seperti ini juga? Hmm. Untuk yang ngerjain TA, ini ada beberapa hal sih yang hmm. kepingin aku share aja ya. Jadi pertama, tetaplah rajin. Jangan udah waktu. Jadi karena kerjaan kalian tuh sebenarnya banyak jangan sampai nanti waktu mau presentasi baru nyiapin itu satu terus yang kedua adalah eh, jangan lupakan pelajaran yang waktu di kuliah jadi eh, pertama memang pada waktu kamu kerja pertama kali kamu itu merasa bahwa teori-teori itu enggak kepake karena kamu terhimpit sama regulasi perusahaan tuh tapi begitu kamu nanti mulai meningkat, kamu mulai jadi manajer, mulai supervisor, manajer, dan ke atas, kamu akan merasa bahwa sebenarnya kalau kamu belajar baik-baik ya, misalnya tentang software engineering, gitu, itu mulai start to be make sense. Jadi, kalau kamu punya sebuah fondasi yang sangat bagus di dalam pelajaran kuliahmu, itu sebenarnya akan menjadi bekal yang bagus banget buat kamu untuk di masa depan paling untuk itu itu aja sih dari saya. Sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan dari Koyanes untuk generasi muda seperti kita agar terus belajar dan berkarya. Dua Jadi seperti ini. Pertama adalah uh, jangan lupa belajar. Uh, jadi uh, meskipu uh, jadi seperti kita itu sebagai tampak. ya kita itu tukang kayu yang uh, kita menebang pohon dengan kapak yang tajam. Kalau kita itu pintar banget, kapak kita tajam. Tapi kita itu harus ingat bahwa kita setiap kali kita merobohkan sebuah pohon, kita itu harus mengasah kampaknya. Jadi kita harus ingat, kita jangan lupa belajar. Kalau enggak, nanti dalam 3-4 tahun, 5 tahun, saya tahu-tahu kita sudah usang. Dan itu membuat kita jadi tidak bisa berkompetisi dengan yang lain. gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah jangan lupa berolahraga. Nah, kalau kita sering duduk, duduk terus, nah itu itu uh, berbahaya sebenarnya buat kesehatan. Jadi uh, saya itu uh, memastikan bahwa dua atau tiga hari sekali saya harus lari. Oh. Nah, gitu, lari pagi gitu. Jadi uh, berolahraga, push up gitu. Meskipun itu bukan push up yang uh, seperti orang berolahraga ya, tapi uh, bukan olahragawan lah. Tapi uh, pastikan bahwa setengah jam, satu jam itu harus disisihkan untuk itu. Jadi olahraga katanya 45 menit sih. Hmm. Jadi uh, tolong supaya tetap berolahraga karena nanti kalau sudah umurnya sudah banyak, terasa ini mulai badan hmm. sering sakit gitu. Dan itu uh, kesehatan kita sering turun sebab waktu gitu. Jadi olahraga itu menjaga stamina kita tetap sehat. Uh, paling untuk sekarang dua itu aja sih. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih, Niko. Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang terus untuk terus belajar dan berkarya. Demikianlah obrolan kita kali ini. Sambil menunggu menu makan siangnya, teman-teman siap semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya. Nantikan video inspirasi lainnya hanya di channel YouTube, Kalau Studio. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yana. Terima kasih.